Okay, so, I can bait my princess sculpture. Langsung aja kita main yes percepat 30 dan sebelumnya gua udah aktifin up deh semuanya juga. Jadi oh, sini modal 150, um, guys. Eh. Ah. Ntar tadi gue mau ngiru, kasih angkat tangan, ternyata sudah pedas jadi gak jadi ya? Oke, okay. ntar hmm. juga awal gak pecah nih, pecah juga nih, biro! Ya. hijau, oh, ungu tuh ya, guys. Cincin, ke kalian, Oke, kasih beras ya, gitu dong. Kalau pendidiknya nice, rasanya juga tuh aneh, nice. up. Ming atau ke Ijo? Oh, oh Ijo, berarti sama merah Sekali lagi ya? Perkalian, please. perkalian, pisket, please. Perkalian gede. Ah, dua-dua sekali lagi bisa kasih gue perkalian. Berapa dia tambah tambahan Lima dan mega. Wow, oh, pasti mega. Oh, wow! Oh, bagus lagi saya lagi sayang bingo ini tangannya nih makanya gue kayak gini nih kali ini kakek nih lagi dengan aku, aku, tak tahu apa aku nih hidupku bilang memangku dan tadi se uh, apa sih Video sebelum sebelumnya gue berisik banget itu kaki gak mau diem soalnya Aduh okay, guys sorry ya. itu Awww gitu Tadi gue denger juga Goblok kaki gue gak mau diem jadi berisik Kayak ada serak gitu Ehh oh, nice Tapi coba lihat diri sendiri ya Gue gak bisa diem kaki gue no. Gini mulu atau kenapa ya temen, -temen orang sebenarnya kayak gini Tapi emang kayak gitu gak sih? Gue nanya Oh 600 Gue pengen nanya kalian pada gitu gak sih kalian jadi, kalian tuh lagi diam, terus kalian gak bisa diam. Jadi, kayak gini gitu, kayak Ya udah Kalau saya kayak gini, harus digerak-gerakin kayak gini. Kalau nggak gerak gak enak, dibuka atau udah juga sogo kayak gini gitu. Bang, Jona! biru, Dan khusus kalian yang lagi nonton dulu, jangan lupa di like, comment, subscribe. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, karena gue bakal sering upload upload video terbaru tentang hal-hal yang sangat kagum. Oke? Okay? Kau bilang pada baik-baik saya. Abah pasti cepin terbodi. Nekin bed dulu. Tiga hmm, puluh. Up. Semua macam cara. Gue gak salah sih naikin bed karena tadi. Pecah Hari makan sekali pun gak... salah. Kau bilang itulah pentingkan harasmu. Kau pikir hidup ini cuma akan butuh. Kau pikir anakku tak butuh susu, susu yang itulah, susu yang itulah. Susah, kayak eh, perantaraan deh. Gitu ya. Oh cincin, ayo kasih perkalian. Ah lagi. Kalau gua go udah senang tuh cincin tadi pecah. Kalau nggak takut otak lah. Pecah lagi bisa biru. Kuning. Ayo okay. dong. Oke. Biru tambahin lagi satu kali lagi nggak apa-apa. Ungu oh, atau merah. Ungu oh, enggak, enggak. Yes. Yes. Yes. Harus Sensa lu. Ayo dong Sensa. Ayo dong. Ayo dong Sensa. Sensa. Sensa. Mega atau kontol kontong. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Gak apa-apa bawah saldo biru. up, kasih. Nah, lagi? ah, ah, ah. asik. Ini, biru pecah ya. Oh, ungu, tuh, tuh. Yo, boy, itu ungu nih merah nih. tolong oh, lu. Sekarang ini gue dapat 1,1 percuma dilanjutkan tidak akan takutnya gue turun dan gue mau ada langsung aja, bye, -bye guys. See you.